Ada story-nya juga. Oke, okay, selamat datang di mana camp -nya part ke-12 ya. Jadi part kali ini untuk part ke-12 saya mau catering ya keliling-keliling dulu keliling di dungeon di bagian lupa ini mau kemana kita cek dulu aja nanti langsung kita mau ke ah bukan di sini bukan yang ada di kem... yang ada di akademi yang ada di akademi itu apa nah ini resort center oke jadi nanti mau keliling di resort center kalau nggak salah di sini itu masih banyak resep-resep yang tersembunyi. Cuman kalau kemarin kan kita kesulitan. Ini buat naikin upgrade juga. Buat ini kalau misalkan kalian nggak mau nonton, misalkan mau nggak lihat ini yang gathering, mungkin bisa langsung di skip aja ya teman-teman. Oke mungkin langsung aja. Pertama ke infirmary dulu kita cek dulu karena harus bawa bawa helljar, oke? Okay? Aljar ada 8 hektar 6. Mungkin cukup ya. Sekalian ngumpul-ngumpulin bahan juga. Kalau misalkan kalian mau skip video ini nggak apa-apa karena ini hanya cuman cari-cari bahan sama kita bakal tahu berapa luas ya. Yang ini kita beli dulu. Oke, okay, do kita beli. Oke. Okay. Nah kalian buat ngumpulin uang juga gathering keliling-keliling nanti kita bikin-bikin di workshop dan di workshop nanti mungkin ada di skip skip ya biar cepet bikinnya teman-teman yang kita cek-cek dulu di sini resepnya mudah-mudahan udah kebeli semua jangan lupa di kampus ground di sini ada yang jualan Oh dan di sini ternyata udah nggak nggak ya, udah habis di sini di infirmary tadi udah habis ya coba di student store mungkin ada yang baru atau atau yang lain kali kita cek dulu Oh ternyata nggak ada nggak ada resep di sini di sini juga nggak ada oke. Okay. Kafetaria kita cek Apa udah semua di sini resepnya Kalau misalkan kita udah beli resep semuanya Baru kita di workshop Nani? Bikin sintesis Ini udah semua ternyata Infirmary Udah ya Oke kita langsung aja ke Resort Center Kita bertualang dulu di Resort Center sini kita keliling-keliling dulu. -keliling. oh dan ternyata di sini ada ada storynya juga. Oh ya ini tempat Pamela ya Tempat Pamela bersembunyi Dan sudah lama Oke okay, teman-teman kita ke resort center di sini apa ada sesuatu yang bagus? Oh ini banyak banget buah-buahan ya. Oke okay, nanti aja. Ini lagi apa ini? Halo Kevin. Oke. Okay. Oh di sini banyak banget ya. Ini siapa? Pearl. Halo. Oh, Melisa, Di sini tempat baca buku. Tapi kalau malam-malam mungkin banyak ininya. Oh, dia tahu Gernot. Gernot tahu ternyata tentang Pamela. Oke, deh Kita mau Ini ya banyak hal yang ingin ditelusuri di sini. Oke okay, mantap, langsung fan analyze. nih Oke, okay. Mungkin di sini ada sesuatu nggak ada? Kita mau keliling dulu di sini resort center. Mungkin ada sesuatu. Ini semuanya banyak monster. Sekalian aja buat nambahin apa ya? Oh ini jurus barunya si. Niki, cek deh. Check. Oh, bikin tanaman. Sepusing, ceria ya? Oh, ini udah di alay semua. Mungkin katanya pakai blade filler, pil ya. ya jenis A. Oke, play. Oh, yang tadi udah mati, tinggal ini. Oke, okay, man mantap. Mantap, jurusnya! Jurusnya niki. Oke, okay, masih banyak hal yang harus ditelusuri di sini. Apa di sini masih dikunci? Masih dikunci ternyata. Oke, okay, kita langsung lurus aja. Oke, okay. langsung kita lanjut. Mungkin ya, mudah-mudahan di sini banyak dapat resep ya, karena banyak yang tertinggal di sini, kayaknya deh. Mudah-mudahan ya Sekalian aja Kita hancurkan semua 3 jam berlalu Oke Gak apa-apa Oke, okay, kita cek dulu ya ke sebelah atas. Kalau nggak salah, kita belum ngecek semua. ada di sini, mungkin nanti lewat-lewat dulu deh, teman-teman. Tadi udah banyak banget. Kalau bisa, ada mini boss di sini. Kalau ada mini boss, Wah mini boss mantap. Oke, okay, kita pakai ball check semuanya. Oke, okay, semuanya. Wah gila, serangannya. Oke okay, mantap. Dan masih belum empat. Oke. Okay. Oke langsung kotai Gila gak mati Blok toko oh, tadi di blok Matiin dulu ini Bagus mantap Wah, gila Oke, mantap Ini dulu, matiin Langsung ada surikennya, play Mantap, seratus Ini dulu, matiin Uh, gak mati Oke, okay, matiin dulu. Oke, okay, mantap! Wah, gila! Langsung jatuh, gila! Mantap jiwa sekali di Disini Gila masih panjang Kalau ke sebelah kanan kemana itu Oh ini Eh Ah ini ngalangin ah. Langsung dapat apa Japanese uniform Oh mantap Japanese Q Yang, yang tadi berarti kesini ya di sini ada apa? Jangan dulu ini deh, kita lewati dulu. Oh, di sana ada pedagang. Ada pedagang. Di sini kita cek dia dagang apa. Di sini ada apa? Legion Steel. Di sini ada apa? Gak ada, cuman ini doang. Ya, yeah? ya. Yeah. Dia jualan apaan nih Oh jualan ginian Oh Ada banyak yang baru teman-teman. Oh gila ini apa ini 3500 Susah Oh gila bener nih Ini apaan nih Coba satu ini banyak item-item yang baru, teman-teman. Dan ini juga banyak, ini ya. Cuman kita nggak punya uangnya. Mungkin kita beli yang gampang aja ya. Cyprus carbon boulder, carbon boulder ya. Oh ini butuh nih. Cyprus punya bonita, nggak punya bonita. Monster cookie, oke. Okay. Papi oke. Okay. Tayaki ah. White Twitter oke okay. wow nggak habis kita harus ngumpulin uang lagi mungkin sebelum kesini nanti ternyata di sini ada toko armor ya eh toko ini ya bahan-bahan sekalian aja kita oke okay, kita cek ya satu-satu ya teman-teman waduh ada mini boss ini bisa serang jangan dulu deh Endingan. ini dulu deh soalnya nggak bakal kuat kalau sekarang ini apa ini jalan sini apa ada apa gila panjang banget di sini mungkin di sini ada sesuatu nggak dan di sini nggak ada apa-apa mungkin nanti ada jalan rahasia di sini atau gimana gitu ya teman-teman di sini ada mini boss kita serang aja mini bossnya lah sekalian ya. oke mantap oke mungkin kita lihat-lihat dulu di sini di sini ternyata ada cuman buju buneng mana mahal banget ini harga ininya ya pada mahal semua mandarin orange Oh, kita dapat uang banyak ya, tapi tetap aja miskin. White Peter, musket apa musket? Oh, ini Mandarin Orange. Mungkin kita beli satu aja. Oke, okay, mungkin sampai sini dulu aja. Ternyata perjalanan kita masih jauh. Oke, okay. kita kembali lagi. Kita ke workshop kita ke workshop, kita save dulu ya teman-teman oke okay, save dulu oke okay, kita lanjutin lagi ke resort center ternyata di resort center itu bener-bener panjang banget dan kita nggak boleh miskin sebenarnya ya harusnya Oke okay, teman-teman kita udah sampai di sini ya. Kita ke bagian South Selatan. Kita mau muter mutar dulu di sini mungkin ada sesuatu ya. Yang penting kali ya atau apa? Kita cek satu-satu di sini. Mungkin ada sesuatu di sini. Masuk ke sini. Oh, ada sesuatu. Ini masih panjang ternyata. Oh, di sini ada. Oh, 500 lumayan. Uh, uh, uh, uh, uh ini agresif banget. Yang mini bossnya agresif banget, teman-teman. Jangan dulu dilawan. Oh uh, di sini banyak mini boss. Banyak mini boss yang ngejagain. Teman-teman. Oh, di sini ada suatu uang ternyata. Oke, di sini ada uang ternyata saudara-saudara. Ih, hampir aja kena. Jangan dulu dilawan ya. Oke. Belum bisa melawan-lawan ya. Uh, uh, hampir aja kena di bawah. Apa ada sesuatu di sini? Ada, oh masih panjang, saudara-saudara kita putar-putar dulu. Mungkin ada sesuatu ini, bener-bener luas banget. Teman-teman, oh, di sini ada apa? Oh, ada uang. Banyak uang di sini. Lumayan buat beli nanti di sana. Beli resep-resep. Uh, di sini luar biasa panjang. Langsung langsung langsung jangan dulu ngelawan musuh. Di sini banyak resep-resep. Eh, ternyata uang. 3000. Lumayan buat beli barang-barang yang berguna. Oke okay, Red Petal. Ternyata di purpose ini bener-bener sampai bawah-bawahnya sekalian. Kaligus oh di sini paling bawah. Dan ini ada musuh. Oke okay, di sini ternyata banyak uang ya teman-teman. Lumayan. Uang kita jadi 4.500. Kenapa di sini? Aish. Cuma sampai sini aja ya, di tempat ini Wih, tapi di sini masih panjang. Uh, gila banget, berapa banget mungkin untuk yang sekarang sampai sini aja ya, teman-teman. Makasih udah nonton nih. Kita ke workshop dulu, kita save dulu. Udah banyak yang kita dapet. Oke okay, mungkin sampai sini dulu aja untuk keliling resort center ya teman-teman dan kita dapat banyak barang sekali di sini. Kalau misalkan diterusin nanti bisa inilah sambil naikin. Nanti mungkin di part berikutnya harus naikin dulu ya naikin semuanya biar statusnya statusnya pada bagus tagnya juga dan di sini ap nya udah naik semua oke okay, teman-teman.